sudah disiarkan berarti mulai ya enggak ya bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam perkenalkan saya Nisrina akan menemani sobat buruh migran di Hongkong dan negara penempatan lain untuk membahas mengenai fikih buruh migran uh, fikih buruh migran ini diselenggarakan oleh INRES Yogyakarta bersama dengan kelompok kerja Voice of Migran atau VOM yang berada di Hong Kong. Nah, uh, mengapa kita menyelenggarakan bikin buruh migran ini? Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa kita uh, menyelenggarakan acara ini Yang pertama, karena mayoritas pekerja migran di luar negeri ini adalah uh, beragama muslim Dan kemudian banyak di antara mereka yang uh, mulai tumbuh keinginan untuk mendalami Islam secara mendalam Salah satunya melalui kajian fikih ini. Nah kemudian kalau menurut penuturannya Mbak Husna tadi, ada banyak pengajian-pengajian di Hong Kong itu yang menyelenggarakan kajian di setiap hari minggu ataupun di bulan-bulan puasa gitu dengan tema kajian yang beragam. Namun banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari pekerja migran itu yang menanyakan mengenai fikih. Padahal uh, temanya itu sendiri bukan VIKI sebenarnya. Nah, itu yang membuat kemudian uh, kelompok kerja VOM ini mengusulkan untuk membuat dan invest membuat uh, VIKI buruh migran. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena nggak semua penceramah-penceramah itu mengetahui bagaimana hukum VIKI. Sehingga seringkali menurut Mbak Husna lagi, ini banyak kemudian penceramah-penceramah yang uh, membuat pekerja migran sendiri itu bingung dan bimbang dengan jawaban-jawaban fikihnya -jawaban gitu. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh Kyai Marzuki. Uh, Pak Marzuki adalah sekretaris Lak dan PBNU uh, dan salah satu penulis fikih buruh migran yang uh, bukunya ini nanti akan ditulis Pak Marzuki dan juga dengan uh, Pak Kyai Imam Nahoi dan nanti akan diterbitkan juga. Nah, ada satu lagi yang akan bergabung di sini, ada Mbak Husna dari Voice of Migran juga yang akan menemani saya, yang akan banyak ngobrol juga dengan Pak Marzuki mengenai Vicky. Gitu. Nah, kemudian tema Fikih malam hari ini, edisi pertama kali ini adalah kita akan membahas mengenai problem puasa yang dihadapi oleh pekerja migran di negara penempatan nah sebelum masuk ke bagaimana problem puasa yang dihadapi pekerja migran sebaiknya kita apa namanya mengeksplor ini. sebenarnya Fikih itu apa sih sebenarnya Fikih itu apa sih Pak Marzuki bisa dijelaskan nggak oke okay. langsung ya mm -mm. baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillahi wa Teman-teman sekalian yang saya hormati, wabil khusus, saudara-saudaraku, para pekerja migran yang ada di Hongkong dan juga teman-teman yang lain yang mengikuti siaran langsung melalui online ini. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terutama dari wabah dan pandemi global Covid-19 yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di seluruh pelosok negeri termasuk di Indonesia dan mungkin juga di Hongkong. Uh, baik, saya senang sekali malam hari ini bisa uh, apa namanya hadir di tengah-tengah acara yang sangat uh, berkah ini mudah-mudahan karena malam hari ini adalah malam yang istimewa. Ini tanggal 17 Ramadan ya. 17 atau 18. Ini tentu tanggal yang sangat istimewa, mudah-mudahan juga malam hari ini termasuk malam Lailatul Qadar mudah-mudahan sehingga uh, majelis ta'lim ini pulang ilmi kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk khairun min al fizar lebih baik dari seribu bulan baik eh, tadi mbak Nisrina menanyakan ke saya tentang apa itu fikih nah, lah eh, fikih fikih ini sebetulnya salah satu disiplin kajian keislaman jadi di dalam Islam itu ada banyak kajian namanya di rosat islamiyah ada kajian tasawuf, ada kajian kalam, teologi, ada kajian tafsir, ada kajian hadis. Salah satunya adalah ada kajian fikih. Fikih ini biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu hukum Islam. Dan hukum Islam ini, ini satu aspek yang selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Sehingga yang paling laku biasanya adalah fikih karena orang selalu nanya kalau saya bertindak seperti ini, kalau saya mengucapkan begini, kalau saya begini apa hukumnya. Maka itu ada semuanya di dalam fikih. Nah, fikih sendiri itu berasal dari kata dari bahasa Arab tentu saja, fakiha yaqahu fikhan. Itu artinya memahami atau memahami secara mendalam ya. Tafahum, memahami secara mendalam yang karena ini adalah memahami, tentu saja ada keterlibatan akal di situ, keterlibatan manusia eh, memahami apa, memahami eh, ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam yang tertulis itu adalah Al-Quran dan Hadis. Karena itu fikir di sini sebetulnya adalah alalimoh bil akam syarannya alamaliyah almuktasabumin al adillah Jadi satu pengetahuan tentang hukum Islam yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini sebetulnya pemahaman orang, pemahaman manusia, pemahaman ulama, pemahaman mujtahid terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan juga Al-Adillah Asyariyah, dalil-dalil yang lain, yang kemudian dipetik, Diambil, lalu kemudian muncul menjadi uh, hukum yang disebut dengan al-ahkam at-taklif. Ya, hukum-hukum taklif, hukum-hukum yang membebani, yaitu yang biasa kita kenal: ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Ini yang disebut dengan fikih, Mbak Nisrina. Karena itu, uh, fikih uh, cakupannya adalah seluruh kehidupan umat manusia, apapun kita. Kemanapun kita selalu ada hukumnya di dalam Islam. Kita mau masuk toilet saja ada hukumnya. Keluar toilet ada doanya. Mau makan ada doanya. Mau apapun termasuk kita mau tidur saja ada hukumnya. Nah inilah pikir. Kira-kira gitu. Sehingga kajian ini tidak terlepas dari dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri. Terutama yang menganut agama Islam. Kedengaran ya? Kayaknya kemut <laughs> oh, Oke. Okay. Nah, uh, kalau dalam sejarah Islam itu kan ada berbagai mazhab fikih nih. Nah, mazhab fikih yang sekarang ini diyakini dan sering dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia itu mazhab fikih yang uh, seperti apa? Marzuki. Kemudian nah, yang dipakai iya. di Indonesia ini yang gimana gitu? Yang seperti apa juga? Nah, ini penting juga. Makasih mbak Nisrina mengingatkan ini ya. Eh, kita tentu saja kayak saya dan mungkin teman-teman yang lain ini tatarannya bukan tataran mujtahid ya, jauh dari itu. Karena persyaratan mujtahid itu eh, berat sekali. Kalau bukan jali itu memberikan persyaratan eh, harus Uh, hafal Al-Quran, misalnya, tentu saja bisa bahasa Arab, nahu, sopra, kalau menguasai terus tafsirnya, wangiunya, usul piknya, dan seterusnya. Itu berat sekali. berat sekali. Jadi, kita ini bukan mujtahi, kita ini hanya muqallid, orang yang mengikuti. Lah, karena itu ada dikenal namanya istilah mazhab tadi yang Mbak Aniesirina sampaikan. Lah, mazhab ini adalah eh, tempat jalan sebetulnya empat jalan kita menuju kebenaran. Kebenaran dalam arti hukum-hukum Allah yang telah diturunkan dipahami oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan ini. Ini yang disebut dengan mazhab. Nah, mazhab ini dulu dirintis oleh para imam. Namanya imam aimmatul mazahib, imam-imam mazhab. Lah di, di dunia sekarang ini ada sebetulnya yang yang eksis ya. Kalau mazhab pikir sendiri sebetulnya banyak sekali. Puluhan, bahkan mungkin ratusan dalam sejarah. Tetapi ada yang uh, tenggelam oleh sejarah, ada yang masih eksis, ada yang masih apa namanya berlaku hari ini. Di dunia sebetulnya ada delapan mazhab yang diakui oleh, oleh umat Islam ya. Di Kongres uh, Umat Islam Dunia, itu mengakui ada delapan mazhab Uh, pekih yang yang ada sekarang ini. Lah, tetapi yang paling populer dan yang paling banyak dianut, uh, terutama di kalangan sunni, itu adalah ada empat mazhab. Itu yang disebut dengan A'immatul ah, Mazahib Al-Arba'ah. Yaitu pertama mazhabnya Imam Abu Hanifah uh, yang kemudian mazhabnya namanya mazhab Hanafiah atau disebut Al-Ahnaf. Yang kedua mazhabnya Imam Malik bin Anas. Yang sering disebut dengan mazhab Malikiyah. Yang ketiga mazhabnya Imam Syafi'ani. Muhammad bin Idris As-Syafi'ani. Yang sering disebut mazhabnya mazhab Syafi'aniya. Dan yang keempat adalah mazhabnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Yang sering disebut mazhabnya mazhab Hambali Atau Hanabilah. Para pengikutnya disebut Hanabilah. lah empat mazhab inilah yang paling dominan. Sebetulnya di dunia. Dan ini mazhab sunni. Nanti ada mazhab Syiah, Syiah itu ada Imamiah, Isna Asharia, terus kemudian ada Zaidiyah, ada juga nanti ada mazhab Ibadi dan ada Daud Al -Zahiri. Nah, yang empat inilah yang yang paling populer sebetulnya, terutama di Asia, di Afrika dan di beberapa belahan dunia yang lain, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia lebih menggerusnya lagi. Yang paling dominan di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Walaupun misalnya kayak NU NO mengakui ada empat mazhab ini, yaitu mazhab Hanafia, Malikia, Syafi'i, dan Hambalia atau Hanagila, ini diakui. Tetapi yang paling banyak sebetulnya mengikuti mazhab Syafi'i. Misalnya ada Alawasuliah, ada Perti, ada apa, Jamatul Khairat, dan seterusnya itu itu kebanyakan adalah mengikuti mazhab eh, Syafinya, termasuk Nahabutul di NTB, dan NU sendiri yang paling banyak adalah syafi'iyah. Jadi eh, kitab-kitab di pesantren, kebanyakan yang dikaji juga kitab-kitab -kita fikih mazhab syafi'iyah. Meskipun ada juga yang mengkaji mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan seterusnya itu. Tetapi yang paling banyak yang dominan ini. Nah, saya menyusun buku bersama dengan Kyai eh, Imam Nakhoyi, ini menggunakan referensi empat mazhab ini. Meskipun yang paling dominan lagi-lagi mazhab syafiyah, tetapi kita juga kemukakan pandangan mazhab Hanaqiyah, Malikiah, dan Hanabila seperti apa. Sehingga ini bisa menjadi pilihan kita ketika kita menghadapi satu masalah yang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Jadi gitu Mbak Nisrin, ada yang dominan itu adalah empat mazhab. Di kalangan sunni ya, tadi yang saya sebutkan Mazhab, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab eh, Imam Ahmad bin Hanbal Kira-kira itu, Mbak Nisrin. Kemudian kalau mazhab masing-masing mazhab itu kan ada hukum-hukumnya sendiri, nah apakah kemudian Ketika, oh saya meyakini mazhab Syafi'iyah itu nanti boleh digabung dengan mazhab Hanbali atau apa, seperti itu Okay. Dicampur-campur seperti itu. Campur-campur ya. Nah itu oke. Okay. Sebetulnya ini kan mazhab ini kan jalan ya. Kalau kita, Karena kita ini nggak bisa langsung memahami Al-Quran dan Hadis ke jantungnya yang terdalam dan esensi dari Al-Quran dan Hadis. Karena keterbatasan ilmu kita, maka kita menggunakan mazhab. Jalan yang sudah ditempuh oleh para imam mazhab ini. E, karena itulah kita mengikuti jalan ini. Nah, pertanyaan Mbak Nisrin menarik ya, e, bagaimana cara kita bermazhab? Apakah harus konsisten dengan satu mazhab saja? Enggak boleh nengak nengok mazhab yang lain gitu, e, nolak-nolak. Wah, ini kok lebih menarik, ini kok lebih hijau misalnya, ataukah kita cukup? E, pokoknya enak enggak enak satu mazhab saja. Nah, ini nanti dibahas di dalam kajian PK juga di muktamar nahdlatul ulama tahun 1992 di Lampung itu diputuskan kita boleh meng, ada dua mazhab ya kita boleh mengikuti namanya mazhab kauli dan mazhab manhaji kauli itu artinya mengikuti kaulnya pendapatnya imam mazhab dan para ashabnya para muridnya Uh, itu yang disebut dengan, apa namanya, uh, misalnya kalau syafi'i itu, mazhab syafi'i itu syafi'iyah, ulama-ulama mazhab syafi'i. Ada juga yang kemudian mazhab manhaji dengan metodologinya. Uh, artinya bisa langsung ke pendapatnya, bisa juga mengambil ke metodologinya, manhajnya Nah, tadi pertanyaannya bukan itu, tapi pertanyaannya boleh nggak kita nolah-nolah ke mazhab yang lain? Ada dua istilah, ada yang namanya intiqolul mazhab, berpindah mazhab ya, ada yang namanya talfiq. Talfiq itu mencampur adukan mazhab. Ini kayak dalam sosiologi itu namanya ada sinkretisme. Sinkretis itu mencampurkan antara agama dengan budaya. Eh, itu sinkretis. Lah ini ada dua, kalau di dalam fikih ada yang namanya intiqolul mazhab, pindah mazhab, dari mazhab syafi'i ke mazhab maliki ke hanapi, misalnya terus ke atau ke bolak-balik gitu ya. Ataukah eh, di, di mix gitu loh. Di talfik tadi. Nah, ini ada dua. Eh, para ulama pada pada prinsipnya eh, berpendapat begini meskipun mereka berbeda pendapat ya. Pertama kalau kolul mazhab, berpindah mazhab itu sebetulnya dibolehkan. Misalnya satu contoh begini. Saya sekarang ini puasanya ya mengikuti mazhab Syafi'i ya. Gitu. Mulai dari caranya berpuasa, kalau mazhab syafi'iyah itu kan wajib, niat. gitu Terus kemudian nanti ada syarat rukunnya dan juga yang membatalkannya pakai syafi'iyah. Tapi kemudian saya haji, umroh, saya menggunakan mazhab malikiyah. Karena kalau pakai syafi'iyah berat saya. Nanti ketika toap, batal terus wuduhnya. Karena kesenggol-senggol terus dengan perempuan. Nah, terus, kemudian saya pakai maliki saja. Pertanyaannya, boleh atau enggak model seperti itu? Kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Uh, itu namanya mazhab, indah mazhab. ya. Yang enggak boleh itu misalnya gini. Itu yang namanya talfik. Talfik itu misalnya saya puasanya itu pakai mazhab syafi'iyah. Ya. Uh, atau solat ya. Kita solatnya pakai mazhab syafi'iyah. Tetapi wudhunya pakai mazhab maliki, ya gitu. Terus kemudian uh, batalnya puasanya pakai mazhab Hanafi. Jadi masih dalam satu qadhiyah, satu uh, apa namanya? permasalahan sholat. Lalu kita di situ ada Syafi'iyah, ada Hanafiya, ada Maliki di mix di sinkretis, di talfik Itu yang enggak boleh. Karena nanti nalarnya itu akan bertentangan satu sama lain. Uh, kayak gitu. Jadi Nanti karena eh, satu mazhab itu memiliki satu keutuhan nalar yang kemudian nggak bisa dipotong begitu saja dengan eh, apa namanya mazhab-mazhab yang lain. Jadi hanya mencari mudahnya saja, tasahul istilahnya. Mencari mudahnya saja itu yang nggak boleh. Tetapi kalau misalnya menggunakan mazhab yang lain untuk permasalahan yang berbeda, itu dibolehkan. Dan justru eh, adanya perbedaan mazhab itu cara untuk memudahkan kita dalam beragama. Ada satu apa namanya? hadis bahwa ikhtilafu ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan para imam itu adalah rahmat bagi umat. ada satu pernyataan yang menarik soal itu. Jadi ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan para imam itu adalah rahmat bagi umat. Jadi, banyaknya mazhab ini justru uh, ini adalah rahmat bagi kita, karena kita bisa memilih mana yang relevan di dalam satu kondisi di mana kita berada. Misalnya di Hong Kong, kalau mungkin menggunakan mazhab Syafi'i agak kesulitan, bolehlah kita menggunakan hanafi gitu loh, boleh untuk jangan uh, lain menggunakan maliki. Iya, iya, itu boleh dibolehkan. Kira-kira gitu, ya. Mbak Nusri. Ya, terima kasih, Pak Marzuki, untuk pengantarnya mengenai Vicky ini. Nah, saya mau ke Mbak Husna dulu. Ini sebelum uh, pembahasan mengenai bagaimana problem migran uh, menghadapi puasa di negara penempatan, saya mau ke Mbak Husna dulu. Ini Mbak Husna, uh, selain aktif di Voice of Migran, ini juga aktif di... Madani Inspiring Community ya Mbak MIC ya yang di situ yeah. juga ada pengajian-pengajian yang mungkin Mbak Usna sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih gitu Nah, menyangkut puasa nih Mbak fikih menyangkut fikih puasa ini. Pertanyaan apa sih yang sering didapati Mbak Usna gitu Mungkin bisa diceritakan pada Pak Marzuki. Ya. Yeah. Yeah. Uh, sebelumnya Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya. ya. Mbak Usna. Nama saya itu yang asli. Saya perlu bercerita karena ini ada kaitannya yang kemudian impian-impian kami yang pernah aktif di majelis taklim bisa terwujud melalui VOM dan INPES dan sekarang bisa bertatap muka langsung walaupun melalui media online. Nama asli saya itu sebenarnya Anil Kusnaini. Terus ketika saya sampai di Hongkong, saya bertemu dengan salah satu uh, ketua Majelis Taklim di sini. Dan bagaimana ceritanya, saya sendiri juga tidak tahu itu ya, Mbak Nisrina. Uh, dia tiba-tiba memanggil saya itu dengan Husna dan memperkenalkan ke semua semua apa namanya teman-teman uh, di Majelis Taklim itu uh, dengan nama Husna. Dan karena saya merasa bahwa... Uh, Nama ini mempunyai arti yang yang sangat bagus menurut saya. Kemudian saya mengabadikan ini. Jadi ketika saya di rumah bersama keluarga dan teman-teman saya di rumah, saya dari kediri, mereka biasanya menyapa saya dengan Anil. Jadi kalau ada sapaan Anil berarti itu adalah orang-orang Indonesia. <laughs> kalau keluarga saya yang ada di Hong Kong ini, teman-teman sahabat biasanya lebih familiar mengenal saya itu dengan nama Husna. Kaitannya dengan puasa, Mbak Nis? Uh, sebenarnya di luar masalah puasa itu banyak hmm. Tapi ketika sudah di bulan puasa seperti ini Seperti hari ini nih ya ini hmm. mendapatkan satu pertanyaan yang Sebenarnya uh, bagi yang paham memang sangat-sangat simpel -sangat Tetapi bagi mereka yang memang awam uh, Dan kemudian dalam kondisi yang dilema Karena di sini jauh dengan keluarga Kadang hal-hal yang seharusnya terpikir itu menjadi tidak terpikirkan Masalah dekah dan akikah. Kemudian ada juga masalah menyumbang tanpa izin suami. Ada beberapa hari ini banyak. Kalau yang terkait puasa, bah, Beberapa hari yang lalu itu Mbak Nisrina, saya mendapatkan pesan. Itu begini pertanyaannya, Mbah. Karena di sini kan mayoritas PMI perempuan. Yeah. Otomatis ketika bulan puasa itu kaitannya satu dalam kondisi apa yang seperti sekarang? Uh, adanya dampak dari pandemi COVID itu kan, uh, di mana mereka bekerja itu uh, karena banyak yang libur, aktivitas, aktivitas pekerjaan di handle dari rumah, otomatis pekerja migran ini sendiri ketika berada di rumah, jam kerjanya kayak menjadi dua kali lipat gitu ya. Hmm. Hmm. Cara beban pekerjaan dan otomatis kan akhirnya berpengaruh kepada mental mereka juga. Apalagi ketika puasa ini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu, itu yang pertama, gitu ya. Eh. ketika masa-masa normal mereka eh, bisa istirahat, ya, meskipun kondisinya berbeda. Ada yang jam 10 hmm. sudah bisa istirahat, ada yang 9, ada yang 11 atau bahkan ada yang jam 12 itu baru bisa Malam. Iya. Betul, baru jam 12 malam bisa pekerja rumah tangga ya? Iya, Pak. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu yang mereka tanyakan, ehm, Mbak, biasanya kalau tahun tahun lalu tuh kalau puasa kita masih sempat tuh ya, kita harus tuh rutin, kadang-kadang mandi -kadang waju walaupun online. Hmm, masih masih ada sisa-sisa tenaga dan waktu itu ya untuk terawih misalnya, walaupun mungkin hanya delapan rokaat. Tapi ketika dalam cikon seperti ini, Mbak, ketika kita ada semangat untuk megabuntu kemuliaan di bulan Ramadan, tetapi waktu kita nggak memungkinkan, tenaga kita sudah terportir. Ada nggak sih, Mbak? Ya, amalan-amalan yang sekiranya ibadahnya itu nilainya seperti tahun-tahun oh, lalu, gitu, oh, tuh, ya? itu yang pertama, oh, oh, kemudian yang kedua. Kalau dalam kondisi head, gitu, Mbak, oh, kita mau beribadah yang wajib, kan? Tidak oh, boleh. Mm. Sementara sekarang ini kan malam-malam yang katanya laylatul qadar banyak akan turun nih di malam ini. Saya <laughs> ingin yang head ini piye mbak? Yeah, Kayaknya yeah, yeah. itu yeah. ya pertanyaannya nah. uh, seputar itu. Terus kemudian kalau yang baru saja saya wa ya sama mbak Nisrina kemarin mm. tuh mbak Nitrina ya bahwa kasusnya itu ya uh, dua tahun mereka tidak head. Nah, mm. Terus. Uh, satu minggu atau dua minggu ini dia head tetapi nanti ya, tidak lancar misalnya hmm. uh, pagi ini keluar setitik nanti siang sampai sore hmm. tidak keluar malam keluar dan itu terjadi sampai satu minggu lebih ya, ya. Hmm. Hmm. akhirnya dia juga tanya Mbak iki aku kudu kosong kok orang Mbak aku sholat ke orang Mbak uh, hmm. saya harus uh, apa namanya boleh ngaji tidak Mbak karena hmm. mereka dalam kondisi setelah apapun kadang-kadang masih ada keinginan gitu ya, ya untuk apa meluangkan waktu untuk membaca semampunya menjelang mereka waktu istirahat. Hmm. rata sementara pertanyaannya itu nanti kalau masalah mengganti mengganti puasa hmm. um, hampir hampir jarang ya ya. Tapi kalau yang dilarang puasa uh, oleh uh, bosnya itu ada malah. Oleh majikan ya? Iya sudah beberapa tahun bekerja di sini dan dilarang. Hmm, hmm. Kalau kalau seputar pasar itu itu belum yang zakat lo yai. Ya iya, iya. Iya. Ya. Dan karena karena seperti penjelasan yai bahwa seperti kami yang di Wangkong ini kan uh, bukan hanya mukolit ya yai bahwa kita ini uh, levelnya udah kalaulah mukolit, mukolit yang waling bawah sendiri ketumpuk-tumpuk bawahnya itu yai. Ya, ya, ya seperti saya, kalau membantu teman-teman saya bantu semampunya, karena saya tarafnya juga masih belajar ketika ada pertanyaan yang tidak bisa biasanya saya uh, tanya ke teman uh, atau ke guru yang menurut saya lebih kompeten dalam menjawab permasalahan-permasalahan pikir yang uh, kasualistik ya saya ya bukan, ya bukan teori, ya. Oh, teori mungkin itu Mbak, Mbak Nisrina sekalian mungkin bisa dijawab ini sama Yai ini tadi Okay. soalnya pertanyaan yang saya ajukan ke mbak Nisrina kemarin belum belum yeah. belum direspon ya mbak Ida ya Heeh. ya monggo silahkan Pak Marzuki merespon pertanyaan dari mbak Husna oke okay. baik okay. baik terima kasih mbak Husna senang sekali saya mendengarkannya dan saya merasa empati ya dengan teman-teman di Hong Kong yang sekarang sedang berjuang yang menurut saya saya pernah menulis buku Piki Buruh Migran sebelumnya dan ini Piki yang kedua yang sebenarnya akan diterbitkan oleh Invest. Saya sebut teman-teman pekerja migran ini adalah Mujahid Mujahidahdi Sabihimillah. Orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Karena itu teman-teman bukan sekedar pahlawan devisa ya di hadapan negara, tetapi juga teman-teman adalah pahlawan, Agama kalau memang konsisten dan niat kita bahwa bekerja di luar negeri ini adalah untuk mencari nafkah, untuk menghidupkan, menghidup-hidupi diri kita dan keluarga kita untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itulah sebetulnya juga misi ajaran agama, yaitu kita harus hidup dengan layak dan baik. Uh, yang alam Toyiban mubarokan kira-kira Ibu uh, saya empati dengan semua yang diceritakan oleh Mbak Husna dan mungkin juga teman-teman yang lain saya membaca beberapa masalah-masalah juga dan juga ada di buku yang sedang saya tulis beberapa masail uh, musykilah tentang uh, tadi hal-hal yang dihadapi oleh teman-teman uh, pekerja migran Indonesia uh, dalam masa uh, puasa seperti ini sebelum saya ini karena pertanyaannya tumpuk-tumpuk ini banyak banget <laughs> uh, mungkin nanti diingatkan uh, kalau memang belum terjawab ya saya akan mencoba mengelaborasi satu persatu tetapi uh, mungkin agak ini ya uh, nggak nggak berurutan jadi mana yang ket, yang ter, ke, uh, terkait ya terhubung ter apa jawab oleh eh, penjelasan saya ini. Pertama okay. saya mengatakan gini. Puasa ini kan satu kewajiban yang dibebankan kepada semua orang Islam ya, orang yang beriman. Karena ayatnya jelas ya ayuhan lazina amanu. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman saja. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba yang ladzina min qablikum la Nah karena itu Siapapun kita, selagi kita mukmin dan mukminah maka e, terkena kewajiban berpuasa. Dan saya kira ini sudah mujamaaleh disepakati oleh seluruh para ulama. E, dalilnya sangat kuat tentang puasa ini. E, tak terkecuali juga kepada para pekerja migran ya, e, dimanapun berada. Tetapi lah, ini ada tetapinya. Allah itu dan Rasulnya itu Uh, maha penyayang dan pengasih. Uh, Yuridullahu bikumul, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah itu menghendaki yang mudah kepada kamu dalam beragama dan tidak menghendaki yang sulit. Kira-kira gitu. Ini satu prinsip yang harus dipegangi. Allah itu uh, memberikan hukum, syariat sesuai dengan kemampuan orangnya. Kalau memang dia tidak mampu, maka ada solusi. Gitu. Tidak tidak mungkin dipaksakan. Jadi tidak ada beragama yang dilakukan karena terpaksa atau dipaksakan. Semuanya harus berdasarkan kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan itu. Kira-kira itu. Ini enaknya sebenarnya beragama Islam itu karena selalu ada solusi di tengah-tengah kesulitan ini. Inna ma'ala usri yusro. Uh, di, di antara ini pasti ada jalan keluar, ada kemudahan. Lah Termasuk tadi yang dihadapi oleh teman-teman pekerja migran Indonesia. Misalnya tadi yang diceritakan di awal, ini kan terutama para pekerja migran yang di sektor pekerja rumah tangga, ini pekerjaannya kan semakin menumpuk tadi. Uh, apa Misalnya tidak seperti biasanya bisa sampai tidur jam 12 malam dan seterusnya itu. Saya nggak tahu tadi uh, problemnya apa. Kalau problemnya adalah karena berat untuk puasa, misalnya. lah Saya nggak tahu, pekerjanya pekerja, itu kan mungkin di malam, siang dan malam hari ya. Uh, yang pasti gini. La yukallifullahu nafsan illawus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini, ini prinsip lagi ya. Satu tadi prinsip kemudahan. Yang kedua prinsip kemampuan. Artinya kalau memang enggak mampu, maka eh, tadi ada ruksoh, ada keringanan, ada solusi yang ditawarkan. Jadi karena itu eh, saya ingin mengatakan ada juga di buku saya, dijelaskan di situ. Eh, yang pasti teman-teman harus niat berpuasa. ya. Ini wajib niat berpuasa ini. Jadi malam, kalau misalnya sampai jam 12 malam, kalau bisa bangun sahur, itu lebih baik meskipun sahur itu tidak wajib. Tetapi ada kesunahan di situ, ada kesunahan di sahur itu. Karena itu kalau bisa sahur akan lebih baik, walaupun hanya sekedar minum atau makan suap nasi. Syukur kalau banyak ya untuk bekal isi yang harinya. Kalau bisa sahur lebih baik, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Jam 12 makan itu sudah dianggap sahur. Meskipun yang disunahkan sahur adalah di akhir, eh, tetapi juga nggak apa-apa lah. Misalnya sahur, lah di dalam malam itu, teman-teman harus niat berpuasa. Biasa seperti biasanya lah. Kalau di Indonesia, nawa itu sahur maghodin, ada ipar romadhon, dihaiz, sanati, lillahi ta'ala. Di dalam hati harus niat. Karena niat itu ada di dalam hati. Meskipun boleh ditalapuhkan, dilafalkan Tapi hatinya harus berbicara seperti itu. Saya berniat puasa esok hari karena datangnya bulan Ramadan tahun ini. Karena Allah Ta'ala. Kira-kira gitu. Nah, setelah niat, dia ya harus berpuasa sebagaimana biasanya. Nah, eh Tadi rukunnya puasa itu selain niat adalah Al-mimsa ku'andil muftirat. Jadi menahan dari halal yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa adalah al-akluwasyar. E, makan dan minum. Puasa itu sebenarnya ada dua tujuannya ya. Menjaga dua syahwat. Satu syahwat perut dan juga syahwat di bawah perut. Di bawah perut, yaitu syahwat seksual. Karena itu, itu yang paling inti sebetulnya. Nanti sebetulnya kalau dalam pendekatan tasawuf, menjaga syahwat, e, apa namanya, nafsu, e, amarah ya. E, sehingga kita bisa mengendalikan diri. Nah, itu harus dilakukan Mbak Husna oleh siapapun ya. Walaupun nanti, lah ini, di tengah-tengah jalan misalnya, kok enggak kuat gitu, karena pekerjaannya berat, terus kemudian kok, aku kok wah, loyo banget iki pekerjaannya oke. Okay. Kalau memang enggak kuat, boleh berbuka puasa. Nah, itu sama dengan misalnya di Indonesia eh, orang yang maishahnya itu penghidupannya itu tukang beca, atau supir angkot atau pekerja apa namanya kasar ya di bawah terik, mat, sendir, ma, siapa? Di bawah terik matahari di matahari kemudian di siang hari enggak kuat ya saya kira boleh berpuas boleh berbuka karena memang enggak kuat mau gimana lagi enggak mungkin kemudian memaksakan puasa sampai sakit sampai eh, meninggal dunia misalnya bukan itu yang dikendaki oleh agama jadi menjaga jiwa itu harus diutamakan gitu jadi kalau nggak kuat ya udah berbuka nggak apa-apa tetapi lah ini tetapi ini berarti dia harus mengganti mengkodoi di, di bulan yang lain sesuai dengan hari yang ditinggalkannya kira-kira itu mbak Husna jadi ada ada solusinya di situ Uh, tapi harus diniatkan untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya enggak kuat, benar-benar enggak kuat, ya sudah berbuka saja. Jangan sampai sakit, jangan sampai sakit, dan jangan sampai kemudian terancam jiwanya. Karena itu jauh lebih penting untuk uh, segala-galanya. Jadi, hype nafas itu, ah, min apa min mafasidus syariah. Jadi, itu yang paling utama dari tujuan syariat, di antaranya adalah menjaga jiwa, jangan sampai dikorbankan. Tapi kemudian boleh berbuka, tetapi nanti harus mengkodoh di kemudian hari ketika kita punya kesempatan yang lebih leluasa untuk bisa berpuasa karena situasi yang tadi tidak tidak menyulitkan itu. Itu-gitu Mbak Husna. Terus yang kedua, bagaimana kalau itu dilarang oleh majikan? Nah ini ada juga di buku saya dijelaskan. Dilarang oleh majikan tidak boleh berpuasa karena majikannya misalnya non-muslim. Terus majikannya menuntut kita bekerja secara profesional. Kalau puasa kelihatannya loyo, terus kemudian kinerjanya semakin rendah dan seterusnya, lalu dia melarang untuk berpuasa. Bagaimana, boleh atau tidak? Nah, kalau larangan ini sifatnya adalah ikroh, paksaan, maka orang yang dilarang namanya mukroh, dipaksa. Nah, majikan itu namanya mukri, orang yang memaksa. Pertanyaannya, boleh enggak kita berbuka ketika kemudian dilarang, dipaksa oleh kekuatan di mana kita tidak berdaya di situ. Nah, di hadapan majikan ini kan para pekerja kan biasanya tidak berdaya karena relasinya kadang tidak equal, tidak setara. Kita ini lalu dibawa subordinasi dari majikan. Kalau kamu misalnya enggak gitu bisa dipecat dan seterusnya itu. Nah, boleh enggak? Saya menjawab, kalau memang dipaksa seperti itu, ya boleh. Itu termasuk kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Jadi, eh, jangan melawan. Maksud saya, jangan melawan terus kemudian terjadi pertengkaran sampai kemudian adotisi, konflik, lalu kemudian dipecat dan di, dikeluarkan. Nah, itu saya kira enggak. Jadi, kita boleh eh, boleh untuk tidak berpuasa karena terpaksa atau dipaksa oleh kekuatan di mana kita tidak mampu melawannya. Nah, statusnya tadi, boleh tidak berpuasa karena ada keterpaksaan ini dan dipaksa, tetapi nanti harus mengkodoh di hari, di bulan yang lain ketika kemudian tidak ada paksaan itu. Kira-kira itu, Mbak. Tapi sebetulnya puasa dan tidak itu kan rahasia kita ya kalau kita berpuasa apakah orang tahu sih kita berpuasa atau tidak nah, sebetulnya tidak ada yang tahu yang tahu bahwa kita berpuasa tidak kan hanya Allah sebetulnya karena orang itu nggak tahu kecuali misalnya ada gejala kita nggak berpuasa kok tambah loyo gitu loh tiduran terus lalu kemudian majikan kan curiga kenapa kamu kok loyo tiduran terus kamu puasa ya misalnya gitu loh lah ini yang kemudian uh, akan berdampak kepada uh, kinerja dan kalau memang dipaksa ya menurut saya itu termasuk uh, fihalatil hajah. Ada kaidahnya al tangzilu tangzidu mangsilata dharurah. Jadi hajah itu bisa menempati posisi dharurah dalam hal ini ya. Ini karena uh, terpaksa jadi uh, ada kondisi yang dimungkinkan untuk itu. Jadi Dibonegkan e, untuk berbuka, artinya tidak berpuasa ya, e, tetapi nanti harus melakukan kontak. Itu kira-kira, Mbak Husna, e, saya ini aja agak apa namanya, loncat-loncat aja. Terus tadi, problem lain yang sering dihadapi oleh perempuan yaitu soal haid. Ya. E, tadi misalnya, ini dua tahun enggak haid, statusnya gimana? Kalau memang betul dua tahun tidak haid, tidak ada darah yang keluar sama sekali, maka, ini mohon maaf saya baterainya mau habis, saya harus pindah tempat dulu ya. Biar nggak apa namanya, nggak mati di tengah jalan. Kalau misalnya selama dua tahun tidak haid, maka berarti dia ya terlepas dari haid ini, dari hukum haid. Lalu kemudian tadi head, tetapi eh, keluar darah terus kemudian berhenti lagi, keluar darah berhenti lagi sampai seminggu dan seterusnya itu apakah ini termasuk head atau enggak Gini. Kalau menurut mazhab syafi'i yang disebut dengan head itu akol luhu eh, yaumun walaylatun sedikit-dikitnya head itu sehari semalam ya 24 jam Jadi kalau misalnya kita keluar darah head. Sebentar, terus kok enggak keluar lagi? Ditunggu sampai 24 jam. Yaumun waalaikum sampai 24 jam. Kalau sampai 24 jam, kok enggak keluar, ya berarti kita suci, gitu. Nah, terus ini kok keluar lagi? Eh, misalnya tadi udah-udah-udah suci, terus keluar lagi, oh berarti masih haid lagi. Oh, terus berarti lagi keluar lagi dan kalau itu bisa ditunggu sampai 15 hari, karena akta ruhu, Khomsa uh, ta'a syarwa Maksimalnya Haid itu adalah 15 hari Karena itu kalau tadi keluar terus berhenti, keluar berhenti Selagi masih dalam 15 hari Maka itu termasuk masih di dalam uh, darah Haid Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari itu sudah masuk istihadoh. Kalau istihadoh maka hukumnya berbeda Kalau Haid berarti dia tidak boleh uh, Apa Apa Dapat terus untuk tidak sholat ya, dapat terus untuk tidak sholat dan sholatnya uh, itu tidak tidak harus dikobo. Tapi kalau yang puasa lah ini boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan hampir semua mazhab mengatakan tidak boleh berpuasa haram. Uh, haram meskipun ini lagi ramai diperbincangkan. Uh, Bolehkah perempuan yang sedang haid kemudian berpuasa? Uh, supaya tidak mengkodoin, karena kalau perempuan yang head, uh, lalu kemudian, eh, kalau semua mazhab mengatakan, ya, tadi mazhab uh, Hanafia, Malivia, Syafiah, Hanabillah mengatakan hampir semuanya mengharamkan perempuan yang head dan nifas untuk berpuasa uh, pada bulan Ramadan. Enggak boleh, dan wajib di uh, wajib kodok pada bulan-bulan berikutnya selama dia tidak berpuasa itu. Nah, itu kira-kira terus kemudian eh, tadi pertanyaannya lagi Bagaimana dengan menghadapi Lailatul Qadar Atau kemudian amalan-amalan eh, apa yang bisa dilakukan Termasuk tadi para pekerja migran yang banyak pekerjaannya eh, Mau tadarus nggak bisa, traweh udah kecapean dan seterusnya itu Termasuk tadi yang sedang head ini menghadapi lalatul qadar. Gimana, kok oh, lah saya selalu mengatakan gini? Pertanyaan saya adalah: "Head itu siapa yang menghendaki kehendak kita atau kehendak Tuhan?" Allah, head itu adalah kudroti yang menciptakan. Head itu adalah Allah, karena itu kalau orang perempuan sedang head, itu artinya Allah sedang menghendaki dia untuk... Uh, tidak uh, tadi uh, dalam kondisi yang seperti itu uh, lah saya pernah mengatakan gimana bagaimana dengan perempuan yang tidak sholat karena head apakah pahalanya berkurang nah, sekarang saya tanya orang head tidak sholat itu uh, karena gendaknya sendiri atau karena perintahnya allah nah, ya itu larangannya allah kan Larangannya Allah untuk tidak sholat. Allah dan Rasulnya lah tidak sholat. Jadi kalau perempuan yang sedang head tidak sholat, itu uh, dapat pahala dan pahalanya sama dengan orang yang sholat. Karena sama-sama taat kepada Allah. Orang yang sedang head tidak sholat karena taat meninggalkan larangan Allah. Sementara orang yang tidak head termasuk laki-laki, Solat karena taat menjalankan perintahnya Allah. Jadi sama-sama menjalankan perintah, sama-sama taat gitu loh. Maka ketaatan orang head ini yang tidak solat karena uh, taat kepada uh, larangan Allah, pahalanya sama dengan orang yang solat karena taat menjalankan perintah Allah. Kira-kira nah, gitu. Ini penting ini supaya teman-teman yang sedang head tidak rendah hati, tidak merasa E, kecil hati, aduh saya haid gak bisa ngapa-ngapain, enggak karena haid itu adalah bukan gendak kita, itu gendak Allah nah itu nggak e, usah khawatir, saya pernah waktu bimbing haji ada jamaah haji yang menangis karena dia datang bulan, haid lalu gak bisa tawaf sunnah, gak bisa baca Quran, gak bisa sholat di masjidil haram dan seterusnya itulah Ya sebagaimana jamaah yang lain yang dia lakukan. Saya bilang ini adalah kehendak Allah. Asal kamu meniatkan bahwa saya tidak tawaf sunnah, saya tidak ke Masjidil Haram, saya tidak melakukan ini dan itu karena taat kepada Allah yang melarangnya, maka pahalanya sama dengan orang yang to'at, orang yang tawaf, orang yang ke Masjidil Haram dan seterusnya itu. Karena itu enggak usah khawatir soal pahala ya. Tapi harus diniatkan, harus diniatkan. Niat saya adalah taat untuk e, meninggalkan larangan Allah. Kira-kira itu Mbak Husna. Jadi nggak usah khawatir soal inilah. Bagaimana dengan kita untuk e, menghadapi Lailatul qadar. Bisa enggak kita memperoleh Lailatul qadar orang yang haid? Bisa. Sama posisinya di hadapan Allah. Sama posisinya. Orang haid itu adalah bukan orang yang kotor. Ingat ya. Bukan orang yang kotor itu adalah itu kalau dalam al-Qur'an kan, kan ya selalu nakalul mahid ul huwa adza fa nisa mahid jadi mereka bertanya tentang mahid terus kemudian dijawab ul aza, itu adalah sakit ya bukan penyakit juga bukan, bukan kotor adza di situ bukan kotor memang orang yang haid itu kan sakit karena itu fa antazilun nisa mahid kamu e, untuk sementara harus menjauhi mereka karena mereka sedang dalam keadaan sakit gitu loh. Jangan kamu apa namanya kumpuli dulu. Nah itu. lah tidak dikumpulinya itu bukan karena kotor. Karena ya semua darah pasti kotor kan. Jangankan, ya semua darah lah. Tak terkecuali darah kayak itu. Tapi kemudian kotornya di sini kotor karena darahnya. Bukan kotor jiwanya. Bukan kotor. Uh, apa namanya mentalnya nah, itu kalau jiwanya mentalnya dan uh, Zohir dan batinnya sama dengan kita gitu loh, karena kita juga punya darah cuman kan darah kita nggak keluar gitu loh kita juga kadang keluar darah tapi kan bisa dibersihkan lah orang yang khai juga darahnya kan bisa pakai apa namanya uh, apa sih uh, pembalut kan karena itu nggak ada masalah doal ini jadi Nah, karena itu di hadapan Allah nggak usah berkecil hati sama dengan dengan orang yang tidak haid. Ya, apa yang harus dilakukan? Bisa zikir kepada Allah. Zikir sebisa mungkin bisa la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, apapun yang bisa dilakukan. Zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus membaca buku juga termasuk ibadah, membaca apa saja termasuk ibadah dan seterusnya itu termasuk kemudian kita bertafakur dan suratnya itu juga bagian dari ibadah karena itu yang disebut dengan amalan-amalan ibadah tidak selalu yang yang konvensional ya ini kan lah teman-teman kalau bekerja dengan majikan tadi ya karena banyak harus diniatkan bahwa bekerjanya ini adalah untuk mencari nafkah bekerjanya ini adalah untuk kesejahteraan keluarga diri kita maka itu adalah ibadah itu adalah ibadah. Nah, kalau teman-teman di Laylatul, malam Lailatul qadar terus kemudian sedang bekerja sambil zikir di dalam hatinya, maka dia akan menemukan Laylatun Khairun Min Al-Fishar. Satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Kira-kira gitu Mbak Husna. Jadi amalan-amalan ini jangan dibatasi dengan amalan-amalan yang konvensional, tapi juga harus dinyatkan. Nah inilah bedanya, Uh, antara ibadah dan uh, kebiasaan, adat ya adanya di mana adanya di niat karena itu faktor niat menjadi sangat penting innamal a'malu bin niat. terus al-umuru bimakosidihah segala sesuatu itu tergantung tujuan dan tergantung niatnya kalau kita kerja ini hanya karena memenuhi uh, perasaan majikan supaya tidak marah ya cuman itu dapatnya tapi kalau kita bekerja ke majikan Terus kemudian niatnya, ini karena e, kewajiban saya yang harus saya penuhi untuk menyejahterakan diri saya, anak-anak saya yang sekarang sedang pada sekolah, atau kemudian lagi mencari ilmu e, suami dan seterusnya itu, dan orang-orang yang menjadi kewajiban kita, maka itu adalah bagian dari ibadah. Nah, itu juga e, bisa menjadi wasilah untuk takor kepada Allah. Jadi... Uh, takut kepada Allah itu banyak. Lah ini penting sekali paradigma cara pandang semacam ini supaya teman-teman tidak merasa rendah diri terus kemudian loh saya ini nggak banyak amalan-amalan ibadah. Bukan amalan ibadah itu luas, bukan sekedar itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kalau itu sungguh-sungguh dan diniatkan itu adalah bagian dari ibadah. Kira-kira itu ya uh, uh, apa namanya yang bisa saya respon soal tadi hair terus dan kemudian menghadapi malam Laylatul Qadar. Jadi sama dengan yang lain. akan ada sebagian ulama membolehkan uh, kita membaca Al-Quran, asal jangan ini ya, membaca Al-Quran zikir misalnya kita hafal uh, kulhu uh, surat al-ikhlas ya pecah aja. Sebisa, semungkin, sebisa kita. Sebagai bagian dari zikir kepada Allah. Uh, itu ada yang membolehkan. Jadi nggak ada masalah. Tapi juga ada yang mem tidak membolehkan. Karena itu termasuk bagian dari kilawatul quran. Jadi kita mengambil yang membolehkannya saja itu sebagai bagian dari pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mbak Husna ya? Tahu? Apakah sudah terjawab semua atau belum? gimana Mbak Husna? Ada yang yang ingin saya perjelas Mbak? Monggo, gae, monggo silahkan begini ya, uh, mungkin saya uh, perlu menginformasikan ke teman-teman yang melihat live ini uh, yeah. jika mungkin ada yang tidak paham dengan istilah haid maka haid mm. itu adalah wanita yang menstruasi atau datang bulan saya khawatir, jangan-jangan uh, yeah. mungkin ada yang tidak paham oh, dengan istilah haid Iya iya ya itu yang pertama uh, yang kedua, mengenai uh, puasa yang uh, istilahnya di bawah tekanan ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Mm -hmm. artinya berarti pertama kali yang harus kita lakukan sebagai muslim memang harus berusaha semaksimal mungkin betul. mencoba untuk puasa dan diawali dengan niat ya. di malam harinya ya ya ya Persis. nanti ya. nanti siangnya keesokan harinya entah kita bisa apa namanya full sampai mahrib atau tidak itu kan berarti urusan tentang kemampuan kita gitu ya ya, ya, ya. Betul, betul sekali nah, sekarang permasalahannya, bagi yang dilarang oleh majikan, Yai. Hmm. Ketika dalam bulan puasa saja itu dilarang, hmm. kemudian uh, dia tidak berpuasa, hmm. kan ada kewajiban untuk mengganti, Yai. Nah, itu bagaimana mungkin bisa menggantikan ya. satu bulan penuh? Ya. Nah, itu maksud saya, yang pertama. Terus uh, yang kedua, ada satu kondisi bahwa di dalam rumah itu, Yai, Full mm. dengan, kamera. Full mm. dengan kamera, bahkan mm. di kamar mandi saja mm. bisa jadi ada kamera, yeah. karena saya pernah ditanya sama seorang teman yang dia mempunyai suami di rumah. Mm. Karena berjarak jauh dan mungkin uh, suami ini kangen, istrinya juga kangen, mm. kemudian menawarkan untuk uh, bisa video call. Mm. Hmm. dipikirnya salah satu tempat yang private itu hmm. di kamar mandi. Nah, ternyata hmm. di kamar mandi pun ada kamera, ya. Ah, ya, ya, ya. ya, gitu. Hmm. Nah, ini terkait dengan ibadah salat. Hmm. Ketika dalam satu rumah itu full dengan kamera, hmm. dia dilarang untuk menutup aurat karena itu syarat sahnya salat. Nah, hmm. apakah -apa? Apakah kemudian menjadi sah? Ketika dia sholat, kemudian dalam posisi tertidur, dengan bacaan-bacaan diri -bacaan yang semampua, semampunya, hmm. namun auratnya tidak tertutup, ya. Hmm. Hmm. Okay. Uh, okay. Itu ya, terus? Yeah, yeah, yeah, yeah. Hmm. Uh, kalau yang yang ketiga, ya, yang yeah. wanita tadi, yang hmm. pagi keluar, siang tidak, malamnya keluar lagi. Nah, dia selama ini tuh kadung puasa ya. ya nah itu puasanya terhitung bagaimana? apakah puasa yang dia jalani selama apa namanya dua minggu karena sudah dua minggu kan yai? apakah yang dua minggu itu terhitung dia puasanya sah dan tidak perlu mengganti, tidak perlu menggodok atau terhitung karena masa head atau masa menstruasi maka dia harus mengganti yai? mohon penjelasannya yai. oke. Okay. Baik, eh, terima kasih Mbak Husna. Ya Allah, saya jadi eh, gimana ya, terharu sekali karena apa namanya kondisi yang menimpa teman-teman eh, pekerja migran, sedemikian beratnya ya. Dan memang kondisi pekerja eh, di sana berbeda-beda dan tadi yang diceritakan oleh Mbak Husna mungkin itu kondisi yang sangat-sangat eh, sulit ya. Eh, tadi kita oleh kamera dan seterusnya itu meskipun E, mungkin tidak semuanya seperti itu. Ada yang mungkin lebih baik, ada yang, bahkan mungkin ada yang lebih buruk lagi ya. Oke, okay, tapi bagaimana pandangan agama membaca itu semua? Saya kira tadi Mbak Husna sudah bisa menangkap e, pesan yang saya sampaikan, bahwa karena ini adalah satu kewajiban dan menimpa kepada setiap umat muslim dan muslimah, maka yang paling penting adalah tadi kita meniatkan di malam harinya untuk berpuasa bahwa kemudian di tengah jalan kita tidak mampu atau dipaksa untuk berbuka itu bagian dari ketidakmampuan yang ada faktor eksternal maka itu tidak masalah untuk berbuka dan kemudian eh, tadi saya katakan harus dikondoni di eh, bulan yang lain tapi kemudian muncul permasalahan bagaimana akan mengkondoni eh, orang di bulan Ramadan aja dipaksa untuk tidak puasa gitu kan, apalagi di bulan yang bukan bulan Ramadan. Nah, ini memang luar biasa di masalahnya itu ya. Eh, kalau menurut saya ya karena itu, ya berarti selama dia bekerja di Hongkong, ya tidak memungkinkan, lah ini, ya ini nanti harus ditafsir ya, dirinci. Eh, apakah memang kondisinya seperti itu terus-menerus? Kalau memang kondisinya seperti itu terus-menerus, ya berarti, dia nanti akan mengkodok kapan dia akan mampu. E, mungkin ketika pulang ke Indonesia ya, ketika pulang ke Indonesia e, itu dilakukan. Lah, Loh kalau gitu nanti kita harus mengkodok sekian bulan, karena di Hongkongnya misalnya berapa tahun sih kalau kontrak? Lima tahun? tiga tahun? Rata-rata 2 tahun ya, ya? 2 tahun, berarti kan 2 bulan. Gimana saya harus mengkondoni dua bulan, misalnya ketika udah pulang ke Indonesia, sudah tidak bekerja lagi di bawah uh, paksaan. Ya, lagi-lagi, sekali lagi, harus diniatkan kita mengkondoni semampu kita. Ya, satu terus. ya Ini nanti aturannya begini, Mbak Husna, kalau menurut Fiki. Kita ini kan wajib mengkondoni uh, mulai dari bulan Syawal, ya bulan Syawal uh, tanggal kedua sampai seterusnya. Sampai Ramadan berikutnya, lah kalau sampai bulan Ramadan berikutnya kok masih belum bisa mengkodoni, lah ini maka itu terkena fidya. kita harus bayar fidya. Fidya itu dibayarkan satu mud, satu hari, satu hari satu mud itu kurang lebih ya tujuh ons ya, 7 ons. Kalau misalnya sampai berikutnya lagi kena fidya lagi, tapi kemudian tetap mau apa namanya cukut, memang berat ya, berat sekali, lah. Uh, tapi ini aturan, aturan yang yang ada. Tetapi lagi-lagi menurut saya, la yukalifun nafsan nabsan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Itu kalau dia mampu. Kalau nggak mampu ya Allah juga maha tahu. Jadi nggak usah dipaksakan ya, nggak usah dipaksakan. Allah maha tahu, Allah maha tahu. Yang penting kita jangan melawan menentang terus kemudian menyepelekan kita lakukan semampu kita bahwa kemudian kita tidak mampu itu Allah pasti akan eh, apa mengetahui itu semua apa yang kita lakukan ya lah itu eh, saran saya karena itu kalau misalnya masih dalam bekerja di majikan yang seperti itu tentu nggak memungkinkan untuk kodo ya mungkin nanti ketika pulang ke Indonesia di mana kita punya kesempatan untuk mengkodo boleh nggak mengkodoh nanti nanti boleh Mengkode tidak ada batas waktunya sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya. Karena itu kalau di tradisi kita, Mbak Husna, sangat hati-hatinya kayak saya misalnya ya, meskipun saya laki-laki, tidak pernah head, tidak pernah nifas, tetapi bisa jadi saya sering meninggalkan sholat. Sering juga puasanya mungkin bisa jadi puasanya ada yang tidak sah. Dan seterusnya itu. Lah karena itu sebagai kehati-hatiannya, ikhtiarnya di waktu-waktu yang senggang, saya mengkodoni sholat saya dan saya berpuasa mengkhotir. Bahkan kalau sudah meninggal itu lalu dibayar dengan fidyah saking hati-hatinya itu. Artinya itu dibolehkan sampai sampai kita meninggal dunia. Gitu. Itu satu. lah terus tadi yang soal memotong sedikit Pak Marzuki soal besaran fidyah yang harus dibayar itu berapa nih? Fidyah itu satu mood ya satu hari satu mood itu tujuh ons beras kurang lebih 7 ons beras ya tujuh ons itu sudah lebih lah 6 sebetulnya tapi saya sering menyarankan tujuh ons saja tujuh ons beras per hari kalau meninggalkan 15 hari maka berarti tujuh kali lima berapa kilo gitu kira-kira nah, itu ya jadi menggantinya itu adalah satu hari satu mood satu mood itu satu ons beras satu ons nggak nyampe satu kilo Kemudian kalau uh, untuk pekerja migran di Hong Kong, itu nanti bayar bidangnya itu gimana ini Pak Marsuki? Uh, ya, ya kalau kan makanan pokok 7 on beras. Tapi kalau Dan di sana sulit cari hari. beras, misalnya bisa di uh, hargakan di Jadi uh, harganya beras itu. Harganya beras berapa? Lalu kemudian diniatkan itu sebagai pengganti dari Uh, apa namanya, puasanya itu hidyahnya itu uh, lah termasuk tadi uh, kalau memang nanti benar-benar itu tidak mampu terkena dengan ayat itu, itu Allah zina'u piyatun orang-orang nah, yang uh, karena ketidakmampuannya itu maka dia harus bayar hidyah itu uh, itu ya Mbak uh, bisa diganti dengan uang bisa uang rupiah maupun dolar Hongkong oh. senilai beras itu sendiri. Nanti tinggal dicari aja harga beras itu berapa. Dan disalurkannya pada lembaga amil atau misalnya bisa dikirimkan ke Indonesia gitu? Bisa dua-duanya. Bisa juga disalurkan di situ ke lembaga amil untuk orang-orang miskin ya. Yang paling penting sebetulnya itu ngambil masakin yaitu untuk ngasih makan orang-orang miskin jadi kidya itu sebetulnya 6 on beras itu untuk memberikan makan orang-orang pakir miskin bukan untuk orang yang lain karena itu kalau itu diganti dengan uang boleh disalurkan ke orang lain tetapi harus ditujukan ke pakir miskin tapi juga kalau mau langsung ke pakir miskin boleh juga pakir miskin itu banyak loh. misalnya kan teman-teman PMI itu kan banyak juga yang pakir miskin kan Ya enggak, kalau kaya kita ngapain jadi pekerja di e, luar negeri susah-susah kan? Lah karena itu bisa juga kita memberikannya ke teman kita yang memang e, masuk kategori fakir dan miskin. Loh ini teman saya ini bener-bener fakir -bener dan miskin. Ya udah enggak apa-apa dikasih aja gift ya. Boleh. Itu tidak harus ke Indonesia. Tapi kalau kelihatannya kok teman-teman kita ini udah kaya-kaya semua nih karena gajinya tinggi-tinggi misalnya satu contoh. Ya gaji tinggi itu cukup atau enggak? Jangan-jangan gaji tinggi itu utang di Indonesia menumpuk seberapa seberapapun gajinya tetap aja masih minus di Indonesianya, itu masih tetap kategori fakir dan miskin. Karena patago, pat, masuk kategori fakir miskin, dia berhak juga untuk memperoleh pidya. Jadi boleh dikasihkan pidya ke teman kita yang memang uh, masih dalam kondisi fakir dan miskin. Kalau memang semuanya kaya raya misalnya dianggap uh, minal agnia, kaya raya ya disalurkan ke Indonesia. Misalnya nih saya bayar atau bayar zakat untuk Uh, uh, tetangga yang memang benar-benar kita tahu dia fakir miskin ya boleh disalurkan ke sana. Jadi boleh disalurkan di Hong Kong maupun juga di Indonesia. enggak ada masalah. Nah, saya ingin menjawab tadi yang sholat itu, Mbak Husna, ya Allah. Ini di mana-mana ada CCTV, ya. Sampai di kamar mandi. Lalu kemudian tidak boleh menutup aurat, tidak boleh sholat. Bahkan kalau sholat misalnya Gak boleh. Bagaimana sholatnya? Nah, ini pertama saya ingin uh, menyampaikan empati dan sungguh-sungguh terharu uh, menghadapi kesulitan ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan agama tidak akan mempersulit kalian. Agama uh, selalu mempermudah dan agama mengerti kondisi yang dihadapi oleh uh, siapapun termasuk teman-teman Indonesia karena itu agama tidak akan pernah memaksakan nah, yang menarik gini sebetulnya di dalam sholat ya mbak Husna saya kira mbak Husna paham itu sholat itu kan, kalau, kita, kalau kita dalam kondisi normal dan mampu memang kan harus berdiri ya kan berdiri dan menutup aurat sebagaimana eh, pada umumnya tapi kalau kondisi kita nggak mampu berdiri itu boleh dalam keadaan duduk Misalnya karena kita sakit atau kita dalam perjalanan, kita lagi di kereta api atau lagi di pesawat, sholat yang nggak mungkin berdiri, kalau berdiri bisa jatuh. Atau kita lagi sakit, nggak mungkin berdiri kalau sakit jatuh. Atau karena wudunan atau yang lain, misalnya, maka boleh duduk. Kalau duduk nggak bisa, boleh sambil uh, tiduran. Kalau tiduran pun nggak bisa, boleh sambil isyarat. Artinya agama selalu memberikan solusi. Mana yang paling kita bisa? Nah, misalnya dalam kondisi tadi. Ini ada CCTV, yang ini benar-benar ketat. Kalau kita sholat dimarahin, bahkan diomelin-omelin, bisa juga ada kekerasan di situ. Ya harus kita hindari. Ya udah, kalau gitu sholatnya, ya, kalau menurut saya, yang penting tadi kita harus meniatkan diri kita sholat. Ya, sekali lagi, meniatkan diri kita sholat dalam kondisi semampu kita. Kondisi semampu kita. Misalnya kita sadar waktu ini masuk waktu Zuhur. Tapi saya nggak mungkin nih sholat karena banyak CCTV dan kalau saya sholat pasti dimarahin terus dan ya sudah dalam hati sholat niat saya sholat usul 5754 rokatin bisa hilal kiblati misalnya kiblatnya kemana yaudah ya udah terus lillahi ta'ala. dalam hati ya terus kemudian ya udah berbicara apa heeh itu kan sebetulnya kita heeh nggak usah harus terdengar heeh tapi gimana nggak menutup aurat kalau menutup aurat itu dimarahin oleh majikan dan kemudian menjadi ancaman bagi kita atas pekerjaan kita, maka ya nggak masalah dalam kondisi seperti itulah kita sholat karena itulah mampunya kita, mampunya kita seperti itu. Terus gimana sholatnya? Nah, kalau menurut piki memang kan kemudian itu namanya sholat lihur karena menghormati waktu. Dan sebetulnya itu kan kewajibannya sudah gugur. Tetapi, ini ada yang mengatakan nanti kalau ada waktu yang longgar dan kita memungkinkan kita kemudian mengkodoni sholat ini dengan kondisi yang eh, sebagaimana syarat dan rukun sholat. Ya misalnya menutup aurat, menghadapi iblath dan seterusnya. Itulah ya bagaimana biar Tapi kalau itu ada kondisi yang memungkinkan, eh, lah. Itu kan sehari-hari di rumah terus pakai CCTV terus, nggak mungkin ada cara-cara seperti itu misalnya. Ya sudah kalau memang nggak bisa kayak gitu, ya sudah itu aja dulu gitu loh Semampu kita. Yang penting gini, hati kita jangan sampai pernah meninggalkan Allah, jangan sampai pernah melawan, meninggalkan dan mengingkari syariat. Tapi kita harus tetap melaksanakan itu semua lah. Melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita kemampuan kita? Nah, kalau saya tadi sarankan ya tetap sholat sesuai dengan kemampuan kita yang kita ada. Ya sudah, bagaimana gini? Saya menceritakan sholat disafar safar ya. Orang sholat di safar, bahusnya kan paham mungkin ya. Orang sholat di safar itu kan nggak sempurna juga. Allahu akbar, madhab kiblat, tapi kemudian pesawatnya ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah dan seterusnya itu, itu gimana? Ya enggak apa-apa. Terus kemudian kita rukunya juga asal syaroh. Ya enggak apa-apa. Yang penting itu ya adalah ya kita salah. Begitu juga kondisi teman-teman pekerja semampunya, semampunya, Semampunya. Nah disinilah menurut saya Allah akan menilai menghargai usaha keras. Sungguh-sungguh keimanan mereka. Bahwa kemudian tidak sesuai dengan syarat rukun. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Nggak usah khawatir soal itu. Okay. Kalau menurut saya. Jadi teman-teman uh, nggak usah khawatir. Terus kemudian uh, nggak usah merasa berdosa juga. Ini karena perasaan berdosa ini bisa menjadi ini. Uh, sakit hati ya. Uh, saya jadi pekerja migran di Hongkong ini. Uh, defisit uh, pahala dan semakin banyak dosa. Jangan merasa begitu. Yang penting kita tadi Sholat, puasa Semampunya dan diniatkan Sholat, bahwa kemudian Ada halangan yang kita Tidak mampu mengatasinya Itu, sudah, itu harus kita hadapi Dan syariat eh, Allah Rasulnya akan memaklum eh, Itu eh, Pandangan saya ya mungkin pembahasan mengenai fikih sholat ini kita bisa lakukan di episode selanjutnya deh ya Pak Marzuki karena itu kan banyak kan ya bahasannya mengenai fikih sholat juga oh, terus tadi yang yang head Mbak Husna ya ya apakah puasa? Uh, head sudah puasa ya terus kemudian uh, dia nggak tahu apakah ini head atau enggak karena masih dalam waktu Eh, komsatang tadi ya, 15 hari, tapi sudah dia, sudah kandung puasa lah. Tergantung ini tadi yang tahu head dan tidak itu siapa. Yang tahu head dan tidak itu adalah dirinya, ya kan? Misalnya, saya gak ngerti nih, bagus nanti head atau enggak. Yang tahu siapa Yang bagusnya sendiri karena yang tahu diri kita head dan tidak head adalah si perempuan itu sendiri. Loh, nah, atas dasar apa? atas dasar keyakinan dan pengetahuannya. Pertama, lah ini juga kan orang kadang gini, ini ada darah, ini darah head atau darah istihadoh. Ini darahnya warnanya kecoklat-coklatan ke ini head, lah itu kan kemudian kita kan berijtihad nih, wah kayaknya darah head nih, ya sudah jangan sholat. Wah kayaknya bukan head nih, ya sudah sholat. Ada di mana? Ya keyakinan kita dan pengetahuan kita yang menentukan dia ya, diri kita sendiri. Lah, karena itu saya ingin mengatakan gini. Saya kan ngomong kayak gini ke secara teoritik aja Mbak Husna. Kayak Soalnya yaid haid ya. <laughs> iya, makanya saya ngomongkan hanya teori saja. Kalau orang ngomong wah Omdo ngomong doang kan. Yang saya makanya saya mengatakan yang tahu head itu adalah perempuan karena itu head atau tidak tergantung keyakinan dan pengetahuan perempuan itu sendiri. Kalau tadi misalnya perempuan kok saya Uh, ini suci, karena itu saya sholat. Eh, karena itu saya puasa. Maka puasanya sudah sah dengan keyakinannya. Gak usah dikodok. Gak apa-apa. Tapi kalau keyakinannya ini head. Gitu loh. Ini head misalnya. Ya, kalau keyakinan head ya jangan puasa. gitu, Kira-kira uh, gitu. Terus kemudian nanti dikodok. Nah, Kira-kira kalau menurut uh, empat mazhab seperti itu. Tapi kalau kemudian yakin, nah, ini kan adanya di mana? yakin keyakinan lagi, karena agama itu ada di keyakinan mbak, sama dengan ini menentukan arah kiblat ya. kita nggak ngerti ini di Hong Kong ya, saya juga pernah ke Hong Kong, di sana kan nggak ada masjid, nggak ada mushola nggak kayak di Indonesia. terus kemudian mau nanya juga arah kiblatnya kemana, tidak mudah sebagaimana di Indonesia. lalu kemana nih saya mau sholat ini? ya sudah sudah dengan keyakinan kita, arah kiblatnya di mana? oh arah kiblatnya ke sana, Ya udah Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, arah ke sana. Ternyata kok bukan arah kiblat tapi arah ke utara, Yang nggak ada masalah. Karena itu sudah selesai ya sudah sesuai dengan keyakinannya. Lah begitu juga soal head di mbak. Siapa yang menentukan si perempuan itu sendiri. Nah, karena itu istafti kolbak ya, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi mintalah fatwa. Siapa yang tahu bahwa head dan tidak? Ya si perempuan yang bisa menentukan itu. Kalau yakin bahwa itu tidak head, lakukanlah sholat dan puasa. Kalau itu head, ya sudah dapat terus soft untuk tidak puasa. Meskipun tadi yang apakah orang head berpuasa itu masih debatable ya. Ini lagi diwacanakan dan beberapa orang ada yang puasa dalam kondisi haid. Alasannya karena males untuk mengkodoni di luar Ramadan. Terus kemudian perempuan Head itu kan uh, enggak, enggak boleh puasa, itu uh, merujuk kepada hadisnya Aisyah itu bukan diharamkan, tetapi dapat teruk untuk uh, tidak boleh puasa gitu. untuk tidak boleh puasa, terus kemudian juga lagi lagian uh, tidak ada persyaratan puasa harus suci dari hadas uh, besar maupun hadas berkiri uh, itu ada orang yang berpendapat seperti itu ya tetapi saya katakan tadi bahwa empat mazhab masih <coughs> uh, mengharamkan untuk berpuasa. Tetapi kalau mau menggunakan pendapat yang tadi ya silakan silakan saja. Uh, yeah. Apa namanya ada, ada peluang di situ. Yeah, yeah, yeah. Yang tadi saya kira sesuai uh, dengan keyakinan perempuan itu sendiri, Mbak Husna. Yeah. Uh, ya. Allah Allah yeah. akan memahami. Ya. Yeah. Ya, makanya ya, yakin loh ya makanya <tut> bertanya makanya e, kalau nggak yakin ya kita kan kayak saya nggak bisa menjawab karena ini head atau enggak ya e, <tut> saya <tut> belum tahu darahnya kayak apa terus kemudian e, apa namanya e, nidurasinya kayak apa lah karena itu saya ingin menjawab sesuai dengan keyakinan kita ya udah sampai harus yakin kan gini misalnya orang sholatnya harus yakin yakin bahwa kita menghadap kiblat kenyataannya tidak menghadapi kiblat gitu loh keyakinan itulah yang dipegang mbak misalnya perusaha atau nggak ya usah. karena kita udah yakin menghadapi kiblat walaupun kenyataannya kalau menghadap utara gitu loh, us rampung loh kok di utara? ya apa-apa wis rampung kok kita meyakin itu gitu loh mbak jadi orang rasa khawatir jadi keyakinan itu menjadi sangat penting dan kita harus yakin apa yang kita lakukan jadi, lakukanlah apa yang kita yakin, dan yakini apa yang kita lakukan. Jangan ragu-ragu, justru keraguan itulah adalah bagian dari setan. Karena wah, was-was terus kan? Hatinya orang tenang, mana lo? Hatinya orang tenang, waduh, gipir tuh. Aku orang paham, yuk, ora paham iku takon Tapi misalnya, anu ya, kalau nggak ada yang bisa ditanya, yaudah, e, keyakinan kita lah yang jadi pegangan gitu. Kita yang jadi pegangan. Ya. Sayang kepada keyakinan, Insya Allah tidak akan membohongi. Yang biasanya ya. yang membohongi itu kan ya itu keraguan, -keraguan itu karena nggak yakin itu. Ya Pak Marzuki, ini ada pertanyaan ini dari sobat migran Jadi ada pertanyaan dari Cak Firdaus tadi mengenai mashab ya kembali lagi ke mashab. Mungkinkah bila muslim ini tidak bermazhab yang pertama dan yang ke kedua ini ada pertanyaan dari sobat migran di Hongkong mengenai hal-hal yang membatalkan puasa Apakah okay. yang pertama bergosip itu membatalkan puasa dan yang kedua Apakah uh, jika kita melihat aurat orang lain tak sengaja itu membatalkan puasa dan yang uh, selanjutnya adalah jika mimpi basah di siang bolong itu apakah juga membatalkan puasa gitu Oke okay. okay. baik terima kasih ini tak uh, Firdos Bolehkah seorang muslim tidak bermazhab? Pertanyaan saya, bisakah kita tidak bermazhab lalu kemudian kita mengetahui hukum kita sendiri melalui Al-Quran Hadis? Kalau kapasitas keilmuan kita sudah bisa sampai ke situ, ya silakan saja, itu lebih baik. Bahkan kalau orang sudah pada tataran mujtahid, itu malah nggak boleh bermazhab. Mengikuti pendapat orang lain, dia harus berijtihad sendiri sesuai dengan ijtihadnya. Syarat <tuh> untuk menjadi mujtahid kan berat sekali. Kudu apal Quran, kudu apal sejumlah hadis, kudu ngerti bahasa Arab mulai dari nahwu, sorobalak, dan seterusnya itu. Terus ngerti usul fiqih, ngerti kuaif fiqih, ngerti makosidus syariah harus ngerti fikih muqaranatul mazahib. Harus ngerti tafsir, ngerti syarhul hadis. Itu berat sekali. Dan saya kira sekelas Pak Uresyhab sekalipun yang sudah menulis tafsir Al-Misbah, saya kira kalau saya tanya ke Pak Quresh, apakah Pak Quresh ini tidak bermazhab atau bermazhab? Dia akan mengatakan saya bermazhab. Imam Bukhari saja yang menulis kitab hadis Shahih Bukhari itu dia bermazhab, yaitu Mazhab Syafi'i. Imam Muslim juga bermazhab, Imam Abu Hasan Al-Ashari juga bermazhab. Jadi, kalau ada orang nggak mau bermazhab, itu hebat sekali. Berarti dia sudah melampaui Imam Bukhari, melampaui Imam Ghazali, melampaui Imam Nawawi, melampaui hebat sekali. Dan saya acungin jempol orang yang tidak bermazhab, karena berarti kapasitas keilmuannya sudah setingkat Imam Syafi'i lah. Kayak Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu dia tidak bermazhab. Karena dia punya kapasitas seperti itu. Meskipun Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu adalah muridnya, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu juga muridnya Imam Malik. Tapi karena beliau mempunyai kapasitas yang sama, bahkan mungkin 11-12, maka dia tidak harus bermazhab. Bisa membuat mazhab sendiri yang berbeda dengan gurunya. Nah, kalau kita punya kapasitas seperti itu, Syafirdos, enggak ada masalah. dan bahkan Enggak boleh bermazhab kalau mempunyai kapasitas seperti itu. silakan melakukan uji dia sendiri tetapi kalau kita tidak punya kapasitas seperti itu kok tidak bermazhab mau dari mana kita tahu hukum itu tidak ada cara lain untuk mengetahui hukum itu ya bermazhab mazhab itu artinya kita mengikuti pendapat pandangan metodologi yang sudah ditemukan diputuskan oleh para imam dan murid dan para ashabnya itu yang sudah terkodifikasi di dalam uh, jurisprudensi yang disebut dengan fikih, kira-kira kayak gitu ini kan gampang kalau kita gampang tinggal membaca saja kok malah mau mencari yang sulit ya tapi kalau punya kapasitas begitu ya bagus banget pertanyaannya boleh nggak ya boleh saja kalau punya kapasitas seperti yang saya sebutkan tadi tapi kalau tidak punya kapasitas yang seperti tadi Ya menurut saya enggak usah jangan kita ijiti sendiri karena pasti akan keliru. Karena kita enggak punya ilmu. Nah ini kayak sama nih, lagi rame-rame kemarin kan, tahu enggak, ada enggak yang ingat 15 Ramadan pada hari, karena puasa mulai hari Jumat, terlalu kan ada meteor atau -tahu jatuh. Ini di daerah Garut, ini saya dengar, sampai ada orang, oh ini lagi ngaji di pesantren, dijemput anaknya, menyiapkan lilin berapa dus gitu sampai kemudian mengumpulkan apa karena khawatir malam itu akan ada meteor yang jatuh ini kan orang eh, apa melaksanakan tanpa ilmu karena dia hanya mengikuti eh, begitu saja eh, lah sebetulnya Kak, lah ini nanti kaitan dengan dengan eh, itu mazhab tapi mazhab yang keliru mengikuti orang yang tidak tidak pas Nah, tapi kalau empat mazhab tadi itu saya kira insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena sudah teruji oleh sejarah. Sudah berpuluh-puluh abad ini diuji oleh sejarah. Karena itu insya Allah ini adalah menjadi jalan yang lebih baik. Tinggal mana keyakinan kita mau ngikutin mazhab uh, Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Malik bin Anas, atau Imam Mazhabnya Imam Syafi'i atau Ahmad Makhambal. Saya kira sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu komentar saya ke uh, Kak Firdaus. Terus, yang ya, kedua ya. tadi apa, Mbak Nisrin? Hal-hal yang membatalkan puasa, oke okay. ya, membatalkan puasa. Uh, ya? Kalau yeah. misalnya melihat aurat orang lain, itu membatalkan yeah, puasa, Bergosip yeah, yeah, yeah. yeah. atau yeah, yeah. mimpi basah di siang bolong, itu membatalkan puasa. Gitu. Oke, okay. sebetulnya gini: ada hal-hal yang membatalkan puasa, muftirat ya, puasa juga sama, ada syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa itu pada dasarnya gini, saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang disebut dengan puasa. Puasa itu tadi menahan al-imsa ku'anil mubtirat min tulu'il fajri ila hurubi syamsi. Ya, jadi menahan dari halal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sadiq, yaitu mulainya sholat subuh ila di syamsi sampai terbenamnya matahari, berarti maksudnya sholat maghrib. Nah, sekarang apa yang hal yang membatalkan puasa itu? Sebetulnya, puasa itu yang paling utama kan menahan makan dan minum. Ya. karena itu, kalau kita makan, apapun bentuknya, makan itu membatalkan puasa. Ini kalau sengaja, kalau nggak sengaja, nggak membatalkan. Ada nggak orang makan nggak sengaja? Ada, misalnya ini biasanya di awal-awal Ramadan, ya eh, eh, biasanya Kita tiba-tiba kok makan, baru ingat, eh, terus menebak. Ya udah berhenti. Nah ini yang jadi masalah. Sudah makan 20, uh, 50, terus baru ingat belum minum. Magol di sini. Kan? Lah <laughs> begitu kita ingat bahwa kita puasa harus berhenti bahwa uh, apa namanya. Teruskan. Dan itu dibolehkan. Artinya itu kata Anusi Rahmat katanya ya. Jadi kalau lupa memang lupa itu enggak ada hukumnya. Uh, orang lupa itu tidak ada hukumnya dan tidak terkena hukum. Tapi kalau sengaja, walaupun hanya, misalnya apa, e, sengaja nih, nyicipin deh kayak apa, nah, ini kita simbatalin. Jadi segala sesuatu yang masuk ke lubang al jauf ya, lubang itu bisa lubang mulut, lubang hidung, telinga, e, atau bahkan anus gitu ya, e, masuk ke dalamnya maka itu bisa membatalkan kalau itu dilakukan dengan sengaja. Nah, itu satu. Uh, makan dan minum. Terus yang kedua, makan dan minum nanti definisinya bisa lebih luas ya. Uh, makan minum. Nanti rokok gimana? Rokok itu termasuk makan minum atau enggak? Nah uh, itu. Uh, rokok itu, uh, nanti kalau rokok sengaja untuk merokok, karena uh, merokok sengaja itu sudah termasuk ke dalam uh, konsumsi, itu bisa membatalkan. Tapi kalau kita menghirup asap, karena tidak sengaja, misalnya lagi masak, lalu kemudian kok asapnya masuk ke hidung. Waduh, enak banget ini. Ya itu enggak membatalkan. Enggak membatalkan. Karena uh, terus disengaja, terus-menerus gitu. Uh, itu uh, ya mungkin makruh aja, tapi tidak membatalkan. Kalaupun sengaja ngapain juga itu kan hanya menggoda perut aja sebetulnya. Oke, okay, itu... Uh, jadi itu. Terus yang kedua, jimak di siang bulan Ramadan. Karena tadi inti dari puasa adalah menahan dua syahwat. Syahwat perut, yaitu makan dan minum, dan syahwat nafsu seksual. Nah tidak boleh berjimak dan tidak boleh mengeluarkan sperma atau bersenang-senang istimta yang dilakukan secara sengaja, dilakukan secara sengaja. Karena berarti dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nah, itu enggak boleh. Lah intinya saya kira itu. Nah, terus bagaimana dengan kalau kita melihat eh, tadi, misalnya film porno, atau melihat aurat orang lain, atau kemudian gosip, atau tadi apa, eh, mimpi eh, basah di siang Ramadan. Itu semua tidak membatalkan tidak membatalkan tetapi ya, tetapi tidak membatalkan puasa secara ini ya fikih tetapi jelas kalau menggosip ya gosip berbohong ngerasani wong nabi ma itu termasuk bisa jadi menghilangkan pahalanya puasa nabi mengatakan Kam so imin laisa salahu insya mihilal jo wal antos banyak orang yang berpuasa dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu, kecuali lapar dan dahaga. Nah, lalu, kemudian para ulama menafsirkan apa yang membuat orang tidak memperoleh pahala dari puasa. Puasanya sah, tetapi dia tidak memperoleh pahala karena pahalanya direnggut oleh perilakunya itu sendiri. Pertama adalah bohong. Nah, ini kalau orang berbohong terus-menerus, berbohong di bulan sedang puasa itu. Dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ghibah, itu juga bisa mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahalanya puasa. Namimah, juga begitu. Nah, termasuk tadi, apa namanya, bersenang-senang di, apa namanya, secara sengaja ya, mubah syarah dengan langsung. Itu juga tidak, lah, Uh, itu tadi misalnya tadi uh, melihat film porno misalnya atau kemudian sengaja cuci mata, nah itu bisa mengurangi pahalanya puasa, mengulangi pahalanya puasa bahkan bisa jadi puasanya tidak memperoleh puasanya sah tapi dia tidak memperoleh pahala. Ada juga orang yang sholatnya sah tapi tidak memperoleh pahala. Bahkan ada yang malah dia dapat dosa. Tapi tidak, sholatnya dan puasanya sah. Karena itu dia tidak berkewajiban untuk mengkodoni. Tetapi dia tidak memperoleh pahalanya karena dia melakukan tindakan-tindakan itu semua. Nah ini karena dia berarti tidak bisa menjaga esensi puasa itu sendiri. Lah kecuali tadi mimpi di siang bulan mimpi basah. Membatalkan atau enggak? Saya jawab tidak. Karena mimpi itu bukan kesengajaan, mimpi tidak kesengajaan. Mana ada orang sengaja, ah saya tidurlah di Seng Romadhan supaya mimpi uh, basah, nggak mungkin itu bisa sengaja. Mimpi itu adalah di luar kesadaran dan kemampuan kita. Dan keluar mani atau keluar mani karena mimpi, itu juga bukan kesengajaan kita. Uh, lah itu kalau itu tidak membatalkan puasa. Tetapi dia tetap wajib mandi janabah untuk uh, sholat, melakukan sholat, uh, apa namanya, ibadah yang lain, termasuk ibadah sholat. Tetapi puasanya tidak metal dan tidak mengurangi pahala puasa. Karena itu di luar kemampuan dan tidak kesengajaan kita. Berbeda dengan tadi, yang tadi gosip, bohong, terus kemudian sengaja cuci mata, apalagi sengaja onani atau masturbasi. Maka itu, semuanya uh, uh, bisa mengurangi pahalanya. Bahkan, kalau tadi yang terakhir yang sengaja itu bisa membatalkan. Itu kira-kira tadi sudah terjawab belum ya? Kira-kira Pak Marzuki ini ada Kemudian. satu pertanyaan lagi, nih Pak Marzuki, ya. jadi mengenai bagaimana hukum puasa, tapi kalau tidak sholat. Hukum puasa kalau tidak sholat. Yeah, okay. Jadi puasa tapi tidak menjalankan sholat. Gitu. Ini menarik ya. Memang orang Islam itu uh, warna-warni ya. Ada yang yeah. puasa. Ada juga yang puasa tapi korupsi. Ada kan? Ada yang puasa tapi uh, uh, tadi melakukan maksiat. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Bagaimana hukumnya? Pertama harus dilihat ada dua. Berarti puasa itu satu hal, sholat itu hal yang lain. ya. Puasa dianggap sah, kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak melanggar halal yang membatalkan puasa, maka puasanya sah. Karena puasanya sah, dia tidak berkewajiban untuk mengkodok. Dan kewajibannya sudah gugur karena dia sudah puasa, syarat rukun dan e, syarat rukun terpenuhi, kemudian halal yang membatalkan puasanya tidak dilakukan. Itu berarti sah. Nah pertanyaannya, orang tidak sholat itu membatalkan puasa atau enggak? Saya jawab tidak membatalkan puasa. Jadi karena itu orang tidak sholat terus dia puasa, puasanya sah, tetapi dia berdosa karena dia tidak sholat. Nah ini, ada kan orang yang puasa tapi berdosa. Yaitu dia puasanya sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat. Bahkan meninggalkan sholat itu ada beberapa kemungkinan ya. Kalau meninggalkan sholat karena tidak sengaja, karena kita sangat sibuk bekerja misalnya. Atau tadi karena dilarang oleh majikannya untuk sholat. Itu berbeda dengan kita meninggalkan sholat karena ngapain sih sholat? Oh sholat itu yang penting inget saja kepada Allah. Terus buat apa sih sholat? Itu namanya meremehkan. Nah ini berbeda hukumnya. Kalau tidak sholat karena sibuk dan tidak ada waktu untuk sholat, misalnya benar-benar ya ini bukan bukan diadadakan, atau dilarang oleh majikan, ini tentu berbeda, walaupun kalau solusi saya tadi, sholatlah sesuai dengan kemampuan kita. Itu ya, Mbak Husna. Sholatlah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau dia tidak sholat karena meremehkan, bahkan menentang fardunya sholat, maka ini sudah termasuk, bisa jadi kafir. Karena dia menentang fardunya sholat. Tapi kalau dia sholat bukan karena menentang fardunya sholat, tapi karena kita tidak ada waktu, terus kemudian lupa, dan maka itu enggak ada masalah. Artinya bisa di dikodoh e, atau kemudian e, dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau tanyanya tadi sholatnya, eh, puasanya sah atau enggak, saya jawab, kalau memenuhi syarat dan rukun puasa, terus tidak melakukan hal yang membatalkan, puasanya sah. Tapi dia tidak sholat, maka dia berdosa. Ya, tergantung tadi tidak sholatnya karena apa ya karena kalau karena e, kesengajaan meninggalkan sholat dan melawan kepada kepergian sholat maka dia berdosa tapi kalau tidak sholat karena dia musafir misalnya lalu kemudian dijama maka dia enggak masalah kan itu soal soal waktu saja atau karena waduh ini dilarang oleh majikan ya itu tadi saya sudah kasih solusi di awal atau karena karena kesibukan atau karena lupa ya nanti dikodoin pada waktu yang lain. Kira-kira gitu. Uh, jadi itu Mbak uh, Nisrin. Jadi pertanyaannya uh, tidak sholat itu tidak membatalkan puasa tetapi bisa juga mengurangi pahalanya puasa karena dia, kita berarti melakukan uh, perbuatan maksiat. Tapi puasanya sah kalau memang memenuhi syarat dan rukun tadi yang saya sebutkan. Ye. Mbak usah barangkali mau ada tambahan lagi? Karena ternyata kita sudah satu setengah jam ya nggak terasa. Bahusnya? Monggo kalau mau ada tambahan lagi. Iya kalau tambah sebenarnya banyak Mbak Misrina Cuman mungkin karena waktu, khawatirnya yeah. juga Mbak-Mbak juga sudah apa namanya banyak yang tidak tidak mengikuti ya. Yeah. Mungkin uh, lain kesempatan ya, waktunya tidak malam kali Mbak Misrina ya. Ya monggo, ya bisa jadi. Bisa mungkin kita hari Minggu gitu, hari Minggu siang atau sore gitu, Pak Martin okay. King. Ya, dan dan durasinya uh, sepertinya menarik uh, karena memang ini adalah hal-hal yang betul-betul terjadi dan dialami oleh teman-teman uh, dan sahabat-sahabat kita di sini. Jadi uh, jika ada penjelasan yang sangat jelas tapi mungkin uh, ini ya istilah-istilah yang memang harus dijelaskan secara bahasa mohon dijelaskan ya iya karena uh, kalau mbak desi paham itu di belakang banyak banyak buku yang berderet itu ya cuman kalau uh, saya sama teman-teman mungkin harus nanya lagi nanti ini contohnya apa mbak contohnya Ya simpel saja seperti head itu tadi. Mungkin ada beberapa oh, okay. teman yeah. yang tidak. Yeah. Ah, iya istilah-istilah yang yang memang uh, uh, mungkin bagi kita tidak asing gitu ya Mbak Nitrina. Tapi mungkin bagi teman-teman mungkin yang satu yang mualaf misalnya. Yeah. Uh, terus yang memang uh, baru belajar Islam karena di rumah yeah. mungkin uh, basically keluarganya tidak mendukung ter dan gitu. terus di sini belajar. Nah mungkin istilah-istilah yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa kami sehari-hari. Um, yeah. Mohon untuk dibantu kayak janabah tadi ya, Iya. Istilah-istilah dalam bahasa Arab ya, banyak yeah, yeah, digunakan yeah, yeah, oleh Pak Marzuki tadi. Iya, iya, iya. Ya, ini masukan penting dari Mbak Husna ya. Mbak Husna. Nah, masukan penting. Sebetulnya saya tadi berusaha setiap pada kalimat Arab saya apa saya jelaskan bahasa Indonesia-nya, tetapi kadang-kadang eh, lupa ya karena apa sudah terbiasa, terbiasa kalau di ya. padahal ya, ya. <laughs> maksudnya mandi besar gitu. Iya <laughs> masukan bagus. Terima ya. ya. ya. Nah sebelum saya tutup mungkin ada sepatah dua patah kata lagi dari Pak Marzuki mengenai. Pikir yang berhubungan dengan puasa ini, terutama bagi persyarikatan mungkin. Oke, okay. okay. baik. Eh, saya kira ini sebagai kata penutup saya, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua. Jadi yang terpenting dari agama adalah soal uh, keyakinan kita dan uh, keterikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengimani seluruh takdir Allah dan Rasulnya. Jangan pernah sehari itu. Terus kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Bahwa kemudian di tengah jalan kita tidak mampu karena ada faktor-faktor yang lain, maka Allah maha tahu. Dan selalu ada ruksoh, ada solusi, ada keringanan eh, dalam pelaksanaan syariat Islam atau pikir itu. Jadi karena itu, itu semua tidak akan menghalangi teman-teman eh, untuk eh, melaksanakan syariat Islam secara utuh kafah karena ada solusi untuk itu. Yang penting kita jangan pernah menyepelekan dan pernah mengingkari syariat Islam ini. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Saya ingin mengatakan tadi layu kalifun Allahun Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Jadi Mampunya kita lakukan. Terus yang kedua. Allah mengedaki yang mudah untuk kalian dalam beragama. Dan tidak mengedaki yang sulit. Karena itulah. Sebetulnya kalau bahasa yang bahasa saya yang lain. Hantui saja dalam beragama. Nggak usah tereng, tegang, dan terbebani. Allah maha tahu, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Dan Allah mengerti apa yang kita lakukan. Termasuk kondisi kita. Termasuk tadi misalnya kita bekerja di bawah CCTV di mana-mana, tekanan dan seterusnya itu. Allah maha tahu. Karena itulah lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang ketiga yang ketiga yang terpenting lagi bagi burung migran memiliki keyakinan bahwa Uh, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah bagian dari ajaran agama ini harus diniatkan harus diniatkan supaya teman-teman tidak merasa bahwa uh, lah ini kan nanti harus dibedakan ya ada namanya ibadah mahdoh yang tadi bicara, kita bicarakan itu banyak ibadah mahdoh ya. tapi ada ibadah goyirmahdoh nah, ibadah goyirmahdoh itu diantaranya adalah bekerja Terus kemudian ber, berbuat baik, tidak berbohong, jujur, membantu orang lain. Terus kemudian, ya ini tadi belajar seperti ini, ini termasuk ibadah. Karena itu nggak usah khawatir bahwa ini, uh, kalau misalnya teman-teman tidak bisa melakukan ibadah yang mahdoh, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka lakukanlah ibadah yang lain. Allah maha tahu, Allah maha mengerti apa yang terjadi dan dilakukan oleh hambanya. Itu kira-kira jadi saya ingin menegaskan sekali lagi agar teman-teman dengan beribadah dengan tenang damai, tetapi saya kira dengan pengetahuan ya, karena itu uh, dialog semacam ini diskusi semacam ini pengajian semacam ini menjadi sangat penting supaya teman-teman mengetahui apa yang terjadi. Saya ingin mengatakan uh, itu serun, agama itu mudah Yassiru walatu'asiru Permutakanlah dan jangan mempersulitnya. Kira-kira gitu Mbak uh, Husna. Jadi saya ingin mencoba, menjawab uh, dan juga menawarkan satu pandangan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh para pekerja migran di dalam beberapa pendapat-pendapat yang memungkinkan untuk kita. Okay. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu semata-mata dari saya dan apabila itu ada benar maka itu uh, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Akhirul kalam. Wallahu kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat migran, kita tadi Mbak sudah dengar. gih gimana? Uh, Mbak Distina, saya ada satu poin yang ingin saya bagikan ke Uh, untuk teman-teman dan sahabat-sahabat PMI baik di Hong Kong maupun di mana saja yang sempat menonton live ini atau uh, menonton uh, rekodnya uh, satu yang saya dari POM uh, ingin berbagi kepada teman-teman bahwa sekarang dunia metos itu sebegitu luasnya kita bisa memilih seorang guru seorang ustad uh, dengan berbagai macam uh, pandangannya Keilmuannya dan lain-lain melalui media sosial yang ada. Namun, kami berusaha menyuguhkan uh, satu kajian. Uh, kami berusaha untuk menampilkan satu sosok, uh, satu ustadz, atau satu guru lah yang bisa dijadikan panutan, yang memang betul-betul standar keilmuannya <tuh> bisa dipertanggungjawabkan, yang istilah kerennya saat ini. Uh, kesanatnya itu tersambung dan uh, juga bisa diuji kebenarannya ataupun uh, kapabilitas beliau dalam penguasaan ilmu agama terutama dalam masalah fikih. Jangan sampai kita menanyakan satu hal hukum atau satu hal yang kaitannya dengan agama namun bukan pada yang kompeten di bidang itu karena itu justru akan membingungkan atau malah akan menyesatkan ibadah kita itu saja yeah. mbak nisrina terima kasih ya yeah. yeah, betul sekali mbak Husna kita harus berhati-hati ya dalam memilih guru agama yeah. nah teman-teman sobat buruh migran di Hongkong maupun di negara tujuan penempatan lainnya uh, Sepertinya sesi fikih buruh migran pada Senin 11 Mei 2020 ini kita harus kita akhiri tapi jangan khawatir karena nanti akan ada edisi kedua atau edisi selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Kita tadi telah mempelajari beberapa hal mengenai pengertian fikih, kemudian empat mazhab fikih di kalangan Sunni dan kemudian bagaimana hukum-hukum uh, puasa dan hukum-hukum uh, yang dilarang dalam Vicky ini sendiri gitu ya yeah. terima kasih saya ucapkan pada Pak Marzuki pada yeah, Pak Husna sami, sami, yang telah sami, sami. berpartisipasi dalam diskusi Vicky buruh Migran pada edisi ini semoga lain waktu bisa kita undang lagi di sini untuk mengisi dengan senang hati. Piki burung migran selanjutnya gitu. Iya. Okay. Yeah. Yeah. Saya kami dari Hong Kong saya mewakili teman-teman yeah. yang ada di Hong Kong semuanya. Semoga bisa bersua kembali baik Amen, online. Amin, amin. Amin. Amin. Amin. Yeah. Yeah. Dengan so, senang hati yeah. saya saya menyediakan, menyediakan. Uh, saya mewakafkan uh, pengetahuan saya yang saya punya. Dan waktu saya, kalau memang dibutuhkan oleh teman-teman untuk diskusi, untuk berbagi pengalaman, dan pengetahuan dengan senang hati, saya uh, menyediakan untuk itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya diskusi hari ini, saya tutup uh, forum ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wa kasih warahmatullahi wabarakatuh.